tahu oma punya juga asik anta kita bisa bikin tulor tulor sayur juga deh <LOU było> guys kita pakai pensil ini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 kaget aja, kurang lagi dan dan juga ini rara bukan Uma, kamu yang ngagetin. Hm. Waduh waduh, wah <makesWell> anak gadis Uma lagi belajar make up ya. Iya Uma, Rara lagi bikin tutorial make up. Tutorial. Bagus hmm? cuk, cuk, cuk. nggak Uma? Gak, nggak bagus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 Hmm. Umar, ini bisa hilang gak lipstiknya? Bisa kok Ya ampun guys, besok-besok jangan ikutin tutorial makeup ala rara ya hmm. Soalnya jadi repot deh bersihnya Iya guys, minyak, masa dandan Lihat deh umar, gak makeup masih tetap cantik Segitu dulu ya guys, dah Assalamualaikum maiku. Ah, <laughs> apa <tong> entah. <tong> Lo, kok kaget ya?